dengan weton kita dapat mengetahui nilai ataupun neptunya. Selain itu, sifat, perwatakan atau karakter seseorang bisa dikenali melalui weton. Adapun karakter gawan atau watak bawaan sejak lahir menurutnya tercermin dari weton yang dimiliki seseorang. Namun untuk mengetahuinya Seseorang harus sudah tahu weton terlebih dahulu. Weton Jumat Legi mempunyai banyak keistimewaan. Khususnya mengenai pekerjaan dan jodoh. Sebagai orang Jawa, tentunya telah tak asing lagi dengan pola perhitungan diikuti oleh neptu atau weton. Perhitungan neptu atau weton bisa berguna dalam menentukan kecocokan jodoh. Cari hari bagus pernikahan sampai mengetahui rezeki jodoh.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 Berikut ini akan kami ulas mengenai apa saja watak, karir, cinta, dan segi dari Doro yang lahir pada Juhat Legi. Agar tidak jadi salah pahaman, kami harapkan Doro menyimak sampai habis penjelasan kami. Watak Kamislegi Dalam kitab Primbon Jawa kuno Kamislegi merupakan seorang yang memiliki Tak lepas dari watak yang baik Serta sifat yang buruk Maka Ramalan Weton hanyalah untuk melihat Mengenai garis besar watak seseorang Woton juga bisa mengetahui watak atau karakter dari seseorang, termasuk seseorang yang lahir di Jumat Legi, yang mempunyai watak sanggar waringin yang berarti bisa dipercaya serta diandalkan. Layaknya hubungan dengan keseimbangan, watak yang terdapat pada woton tersebut pun. Terdiri atas jumlah sifat yang baik dan yang jahat Apabila ditekankan pada sisi baiknya Maka akan muncul orang dengan watak yang arif dan hebat Tetapi ada sifat buruk dari weton ini dapat menjauhkan dari rezeki Keistimewaan lain yang dimiliki oleh Jumat lagi ini yaitu Dibekali dengan Kesabaran hatinya Ia juga termasuk Orang yang jarang Mengeluh serta tergolong Orang yang tak pelit karir Jumat Legi. Kemudian untuk bidang bisnis atau usaha yang dapat ditekuni, maka seseorang yang memiliki weton Jumat Legi ini berbalik sekali dengan seseorang yang mempunyai weton Jumat Wage. Bisnis atau usaha yang pas dengan jenis weton yang satu ini, yaitu pada bidang peternakan atau pertanian. Hewan apa saja yang dipelihara dan tumbuhan apa saja yang ditanam oleh orang dengan kelahiran ini akan berkembang dengan baik dan subur. Dengan begitu, dipercaya dapat menghasilkan uang yang banyak bagi diri mereka. Apalagi, weton ini bertangan dingin. Dengan begitu, akan semakin banyak berhasil. Saat memelihara sesuatu Kunci utama dari kesuksesan Bagindoro Yang punya umat tahun tersebut Hanyalah terus menanam kesabaran Dan juga ketabahan Apabila mengalami masalah atau kegagalan Maka harus terus berusaha Dan tak boleh menyerah begitu saja Cinta Jumat Legi. Kelahiran weton yang satu ini akan terbilang cocok saat menikah dengan orang yang neptu lahirnya adalah 13, 8, dan 18. Doro yang menyeweton dengan jumlah tersebut antara lain adalah orang yang dilahirkan pada hari Kamis Legi. Minggu kliwon, Sabtu pahing, rasa legi dan Sabtu wage. Saat berjodoh dengan jumlah weton tertentu tersebut, maka diyakini bahwa kehidupan pernikahan maupun asmara yang telah dijalani akan susah untuk dipisahkan atau berjalan dengan lancar. Pertemuan mereka juga bisa saling melengkapi, saling menopang, dan juga saling melindungi. Reseki Jumat Leki Mempunyai karakter yang digambarkan dengan sanggar waringin Tentu saja akan buat mereka yang lahir pada weton satu ini Tak kesusahan dalam memutuskan mengenai usaha apa yang akan dikembangkan hingga berhasil weton jumat lagi dipercaya mempunyai keuangan yang riskan sekali di setengah usianya akan tetapi dikarenakan sudah menjalani kehidupan yang su sudah susah sendiri ia masih kecil maka hal ini menjadikan mereka yang lahir pada hari tersebut semakin berkembang kala dewasa serta menjadi seorang yang sukses pada masa tuanya di hari mendatang Walaupun masa kecilnya diliputi oleh kesusahan, Watton tersebut akan bertumbuh menjadi pribadi yang dapat mengatur ekonomi. Sehingga memiliki peluang yang besar untuk menggapai keberhasilan. Sekian apa yang bisa kami sampaikan. Jangan lupa memberikan komentar dan membagikannya ke komentar Doro dari penjelasan yang kami sampaikan. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Rahayu madi kasingrebedok nirti sambik kolor.